ketika kita lakukan exploratory data analisis ini tujuannya untuk memvalidasi sebenarnya apakah data yang kita tarik sudah sesuai apakah insight yang kita berikan nanti sesuai dengan bisnis yang ada di lapangan Selamat malam semuanya selamat datang di Talks on by kelas data Ikra saya Bernardus Ari Kuncoro Head of Analytics Center of Excellence Ikra malam ini saya akan menjadi host Talks on ke-41 IKRA BRI berjudul Optimasi uang kas pada kantor cabang BRI menggunakan prediksi machine learning Oke okay, sebelum kita mulai Talks on, pada malam hari ini saya akan infokan sekilas tentang IKRA ya. IKRA adalah perusahaan yang berfokus pada teknologi and talent development di area data business innovation sebagai solusi enterprise dan Individu Profesional ya. Di antara sekian banyaknya program Ikrah, salah satunya ialah Kelas Data Kelas Data merupakan program dari Ikrah yang memberikan berbagai kelas belajar data yang terbuka untuk publik sesuai dengan tagline kami, Analytics for Everyone Programnya beragam, di antaranya Talks On, Hands On, Class On, Data MBA, dan lain-lain kunjungi website kami wwwikracom kelas data untuk info lebih lengkap mengenai kelas data ikra. Ya, selain kelas data by ikra ada juga program solver society. solver society adalah program membership enam bulan dari ikra yang fokus pada pembelajaran dan pengembangan critical thinking serta problem solving berbasis data melalui pengerjaan project ya, bersama mentor dan komunitas Solver Society berupaya mempertemukan subject matter expert dan data enthusiast bersama mengerjakan project social issues di Indonesia Untuk info lebih lanjut kunjungi www.ikra.com solver society atau hubungi email solversociety at Nah, kali ini Ikra bekerja sama dengan Bank BRI bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia atau BRI BRI adalah Salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden BI Arya Wirya Atmaja pada tanggal 16 Desember 1895. Berpengalaman lebih dari 120 tahun, reaching new height, spreading new opportunities merefleksikan langkah strategis BRI saat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 Silahkan kunjungi situs resmi https://bri.co.id untuk mengetahui lebih lanjut tentang BRI. Spesial di bulan Juli sampai dengan awal Agustus 2021, kelas data by Ikra berkolaborasi dengan BRI menyelenggarakan Talks on bertemakan "Data Science in BRI". Talks on ke-41 ini berjudul "Optimasi Uang Kas". Pada kantor cabang BRI menggunakan prediksi machine learning di mana kita akan mendapatkan insight menarik bagaimana BRI membangun sebuah model Berbasiskan machine learning yang dapat memberikan rekomendasi pengelolaan uang tunai Sehingga diharapkan mampu menekan biaya operasional Dan mengurangi hilangnya kesempatan bisnis BRI dalam penggunaan uang tunai Bersama Mas Rizal Andika Tridi Saputra Mas Rizal sudah berpengalaman di dunia data dan teknologi selama lima tahun, dimulai dari industri telekomunikasi, startup unicorn, hingga saat ini berkarir di industri perbankan, menjabat sebagai data science product manager BRI. Oke semuanya, mari kita sambut Mas Rizal. Halo Mas Rizal, thank you sudah bergabung bersama Ikra di Talkshow malam ini. Gimana kabarnya, Mas Rizal? Halo Mas Ari, selamat malam semuanya. Kabarnya sehat? Gimana Mas Ari kabarnya? Kabar sehat Saat juga. WFH ya? ya Mas ya? Tapi sekarang yeah. after office ya. Yeah. <laughs> Oke, okay. thank you for coming Mas Rizal. Silahkan dipersiapkan terlebih dahulu. We hope you will enjoy our Talks On. Oke, okay. sebelum kita mulai uh, Talks On malam ini, saya akan membacakan rules Talks On ya. Oke. Okay. Saat sesi tokson berjalan, peserta akan dan harus dalam mode mute dan video off. mohon seluruh peserta menggunakan nama Zoom yang sesuai atau terdaftar di Goers. Yang ketiga, peserta yang mengikuti sesi tokson hingga selesai, berkesempatan memenangkan voucher class on senilai Rp750.000 untuk tiga orang penonton yang beruntung. Pemenang voucher class on akan diundi. Dan diumumkan Jumat 9 Juli 2021 pukul 20 di Instagram at underscore Voucher kelas on dan e-sertifikat hanya akan diserahkan kepada peserta yang menghadiri dan mengisi feedback form sesi Tokson di akhir acara Jadi pastikan teman-teman ikut acara ini sampai akhir Yang kelima, silakan update kegiatan Tokson malam ini dengan tag dan mention ke Instagram ikra underscore ID dan add kelas data underscore Iqra sertakan caption kesan kamu mengikuti kegiatan Tokson malam ini jadi silahkan update di story ataupun di feed Instagram atau uh, reels ya kalau di Instagram sekarang ya baru fitur baru kemudian yang keenam seluruh peserta diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan selama Tokson berlangsung ke akun ikra Indonesia ya. jadi nanti teman-teman kalau ada pertanyaan Jangan ke yang everyone ya, tapi ke akun Ikra Indonesia melalui Zoom chat secara private Namun nanti akan dijawab pada saat sesi Q&A dimulai Saya atau moderator akan memilih pertanyaan berdasarkan tingkat relevansi yang sesuai terhadap topik yang nanti dipaparkan Kemudian pertanyaan akan ditampung dan akan dijawab oleh pembicara pada sesi Q&A Dan moderator atau saya ini berhak menolak pertanyaan apabila Pertanyaan tidak sesuai dengan norma yang berlaku dan pertanyaan tidak relevan dengan topik yang sedang dibicarakan oleh pembicara. Oke, okay. please stay tune hingga sesi talkshow malam ini selesai ya, karena untuk kamu yang mengikuti sesi talkson ini akan berkesempatan memenangkan voucher class ON baik kelas data ikra senilai Rp750.000 bagi tiga orang pemenang. Nah, pemenang akan diumumkan besok Jumat 9 Juli 2021 pukul puluh 20 di Instagram @classdata_ikra. Nah, selain itu di akhir sesi teman-teman juga akan dibagikan link ya. Nanti teman-teman bisa mengisi feedback form untuk mendapatkan e-sertifikat secara langsung nanti dapat di email. Teman-teman bisa update kegiatan tokson juga di IG story teman-teman dengan caption-caption tentang tokson kami. Jangan lupa tag at underscore id at underscore ikra Oke, okay. sudah cukup lama saya memperkenalkan dan beberapa kali memberikan wejangan ke teman-teman nih Supaya tetap update ya di sosial media teman-teman Bahwa ada acara keren bersama BRI Well, the rest is yours Mas Rizal Silahkan untuk mempresentasikan topik hari ini Thank you Mas Ari Oke, sudah terlihat ya. Sudah mas, silakan. Oke, baik saya mulai. Ya, jadi kenalkan lagi saya Rizal. Di sini saya sebagai Data Science Product Manager BRI di Divisi Enterprise Data Management. Nah kali ini saya akan membahas satu dari sekian banyak use case Data Science yang ada di BRI. Salah satunya yaitu tentang optimasi uang cash atau uang kas ya, uang tunai menggunakan prediksi mesin learning. Nah, ada awal ya, kita harus uh, tahu dulu nih, kira-kira apa uh, atau mengapa, bagaimana, dan apa. Atau bisa dibilang golden circle-nya ya, itu why. Jadi kenapa kita membuat suatu uh, prediksi untuk uang tunai, itu tujuan kita adalah untuk mengoptimalisasi uang kas masuk atau cash-in, yang nanti akan kita bahas terminologi cash-in itu seperti apa, dan uang kas keluar pada unit kerja maupun kantor cabang BRI dan gimana caranya yaitu kita lakukan exploratory data analisis dulu tentang apa penyebab faktor-faktor yang menyebabkan naik turunnya aliran cash cash-in maupun cash-out dan bentuk prediksinya itu seperti apa sih jadi mengimplementasikan machine learning untuk memprediksi aliran kas masuk maupun kas keluar pada unit kerja maupun kantor cabang. Nah, pada tahap awalnya, supaya teman-teman kebayang ya, kita lihat ilustrasi yang sudah kita siapkan. Jadi ini adalah ilustrasi nasabah ketika berkunjung ke bank. Jadi contohnya ini menjelang libur lebaran seperti biasa, BRI, unit cipocok selalu ramai oleh nasabah yang melakukan transaksi. Nah, kebanyakan transaksi yang terjadi pada saat-saat seperti ini adalah transaksi penaikan untuk kebutuhan hari raya para nasabah, atau tarik tunai ya via teller. Nah, lalu suatu saat ada nasabah nih yang ingin menarik 50 juta. Jadi sebelumnya itu udah banyak sekali nasabah yang melakukan penarikan. Nah, lalu dari tellernya mungkin cek dulu. Ada duitnya atau enggak? Kalau ada pasti dikeluarkan. Nah, ternyata ada case di mana kemungkinan bisa jadi bahwa uang tunai yang ingin ditarik korek nasabah itu tidak tersedia di kantor cabang maupun unit kerjanya. Nah, di sini ada juga case balikannya di mana uang tunai atau uang cash itu berlebih atau bisa dibilang bakal muncul idle money di situ. Nah, seharusnya idle money ini bisa dapat diinvestasikan oleh bank supaya dapat mendapatkan keuntungan yang lain dari uh, revenue stream itu. Nah, lalu tahap selanjutnya ketika kita mengobservasi kira-kira uh, proses yang terjadi di bank seperti apa terkait uh, uang kas ya, terutama. Nah, langkah yang selanjutnya ketika membuat suatu uh, model machine atau bisa dibilang data science product itu yang langkah yang kita harus lakukan adalah kita harus cari tahu flow existingnya dulu nah, sini contohnya ya, ilustrasinya itu kita harus cari tahu kepada tim bisnis atau tim yang mengelola uang cash tersebut nah, kita cari tahu apa proses bisnis yang ada sekarang nah, contohnya ini kita cari tahu ternyata kantor cabang mendownload data historis cash-in maupun cash-out dari suatu dashboard, dan lalu mereka memproyeksikan. Contoh, di hari ini, dari Kamis, berarti besok diproyeksikan ada cash-out atau ada nasabah yang menarik uang tunai dari bank, itu 500 M. Nah, itu ternyata kita harus cari tahu tim bisnis ini, mereka melakukan proyeksi seperti apa ternyata menggunakan moving average contohnya ya dan yang nomor tiga kita juga cari tahu gimana mereka mendistribusikan uh, proyeksinya gitu jadi dari n to n dari hulu ke hilir kita harus cari tahu nah lalu kita juga harus cari tahu existing solution dulu jadi mereka uh, memproyeksikan untuk menyiapkan uang tunai di keesokan hari itu seperti apa sih gitu Nah ternyata mereka contohnya ini menggunakan Moving Average. Nah bisa kita lihat ini contohnya uh, nilai sisa uang kas ya. Jadi yang warna biru adalah nilai actual kas yang ada di uh, tanggal tersebut. Dan ketika kita menggunakan proyeksi atau solution existing menggunakan Moving Average, ini uh, lebih tepatnya Moving Average Custom ya, jadi lebih... Lebih melihat moving average di periode-periode tertentu. Nah, bisa kita lihat bahwa kalau kita menggunakan rata-rata, itu harusnya uh, secara grafik itu lebih uh, flat, ya, atau di tengah. gitu. Nah, jadi terlihat dengan menggunakan metode moving average atau existing solution, itu uh, belum bisa memproyeksikan uh, kondisi gimana ketika contohnya bank itu butuh uang tunai yang banyak atau kebalikannya bank itu tidak perlu membutuhkan uang kas yang banyak nah, itu jadi apa, pada fase awalnya kita harus cari tahu flow bisnis yang ada di uh, realnya atau ada di lapangan dan solusi existing baru pengaplikasian data science ini adalah sebagai inovasinya jadi kita harus uh, tahu apa sebelum dan sesudah Penerapan data science ini, nah, kita masuk selanjutnya ke bagaimana. Jadi, langkah pertama yang dilakukan bukan langsung membuat model machine learning, ya, model prediksi, tapi kita harus melakukan exploratory data analysis, atau biasa disebut EDA, ya, sih, katanya. Nah, tujuannya untuk menemukan faktor-faktor penting penyebab naik turunnya aliran kas cash-in maupun cash-out. Nah, kita contohnya di sini menggunakan salah satu framework yang kita buat sendiri, ini untuk mendevelop men sebuah uh, machine learning prediction, khususnya cash projection, dalam dan ini uh, dalam pembuatan ini itu kita tidak pasrah. Dalam artian, uh, mungkin saya jelaskan dari bagiannya ya, jadi contohnya, pada awalnya kita mengumpulkan data historical, dari unit kerja ataupun kantor cabang ya, jadi kantor cabang itu yang uh, mensupervisi unit kerja jadi uh, total mungkin di BRI sampai saat ini ada lebih dari 5.000 nah kita menarik data historikal sebelah kiri ini setahun atau dua tahun atau data yang available di uh, perusahaan tersebut ada berapa tahun ini case-nya contohnya kita tarik dari Januari 2020 Nah, lalu kita lakukan exploratory data analysis dulu, kita lihat trennya kita lihat uh, distribusinya gimana, dan kita lihat uh, seasonality seperti apa. Dan lalu, uh, ketika kita lakukan exploratory data analysis ini, tujuannya untuk memvalidasi sebenarnya, apakah data yang kita tarik sudah sesuai, apakah insight yang kita berikan nanti sesuai dengan bisnis yang ada di lapangan. Oleh karena itu, kita membutuhkan subject matter expert, dalam kasus ini contohnya uh, tim yang mengelola dan mendistribusikan uh, uang kas. Lalu baru kita buatkan machine learning, dan machine learning ini tidak hanya melihat data, tapi kita juga butuh inputan dari tim bisnis supaya model yang kita buat nanti sesuai dan dapat digunakan uh, di lapangan. Baru nanti aset prediction bisa dikonsum oleh teman-teman yang ada di unit kerja maupun di kantor cabang. Nah, saya remind lagi terminologinya. Jadi cash-in adalah pada kasus ini adalah uang tunai yang masuk ke dalam bank atau nasabah yang menabung uang tunainya via teller. Dan cash-out adalah uang tunai yang keluar dari bank atau nasabah yang mengambil uang tunai via teller. nah Ini salah satu eksploratorinya. Jadi apa itu cash ratio yang kita kita tahu bahwa sebenarnya uang yang optimal antara cash in dan cash out adalah yang tidak terlalu tinggi satu sama lain dalam artian satu banding satu itu yang sangat optimal. Nah, tapi pada kenyataannya tidak mungkin kita bisa memproyeksikan 100% semua itu sama. Nah, oleh karena itu ini grafik sebelah kiri ini contohnya. Jadi grafik yang optimal adalah ketika cash in rata-rata cash in atau medianya dan rata-rata cash out itu satu banding satu itu sangat optimal dan itu jarang sekali ada uh, mungkin ada ya di eh, tapi saya rasa uh, jarang ya kaya. yang terjadi kita bisa memprediksi uang kas yang akan keluar berapa dan uang kas yang akan uh, masuk berapa nah ketika uh, cash out uh, lebih banyak daripada cash in atau banyak nasabah yang menarik uangnya di suatu unit kerja tersebut maka Uh, rasionya itu dikurang-kurang kurang dari satu, itu maka jadi kekurangan uang cash. Dan yang ke, uh, case yang kedua yaitu kelebihan uang kas Ketika, contoh di uh, kantor cabang A, itu menyiapkan uh, dana dalam satu bulan 500 M. Ternyata yang terpakai hanya 400 M. Nah, 100 M itu adalah kelebihan uang kas atau idle money. Nah, di situ sebenarnya bank dapat menginvestasikan daripada uang yang nganggur itu kita investasikan supaya uh, uh, kita sebagai bank ini bisa dapat keuntungan lagi dari uh, revenue stream yang baru ini dan yang terakhir cash yang mungkin jarang yaitu cash rasio optimal atau satu banding satu nah impact-nya apa ketika uh, kekurangan kas mungkin bagi uh, nasabah itu akan mengalami bad experience dan kalau uh, idle money yang kelebihan uang kas itu ya kita seharusnya uh, dari bank juga ada biaya operasional yang dikeluarkan atau kita harus mengasuransikan uang ya yang uh, yang tersisa dan juga uh, seharusnya kita bisa mengoptimalkan uang tersebut bisa menjadi duit, duit apa uang pemasukan baru. Gitu. Nah selanjutnya kita juga cari uh, ini contohnya yang uh, idle money. Nah ini di uh, seperti yang sudah saya jabarkan tadi di Mei ini contohnya bahwa Cash-in lebih banyak daripada cash-off, sehingga ini uh, terlihat ada idle money di sini. Dan yang sebaliknya, defisit. Contohnya kita zoom in lagi ke uh, faktor harian. ya Jadi ketika hari Jumat ternyata banyak yang melakukan penarikan uang tunai di uh, teller bank. Nah ini adalah yang menyebabkan uh, defisit nah ini bisa menyebabkan bad experience bagi uh, nasabah gitu ya nah lalu kita juga cari faktor-faktor uh, lainnya yang sekiranya bisa mempengaruhi naik turunnya nah ini contohnya di uh, payday di hari tanggal gajian itu ternyata orang lebih sering uh, narik duit ini contohnya uh, ibaratnya saja uh, cash out ya kita narik duit karena tanggal gajian gitu habis dapat gajian dari kantor kita tarik buat liburan atau buat makan-makan. Nah kita juga bandingkan dengan hari-hari biasa gitu, seperti apa. Nah lalu juga kita lihat faktor-faktor lainnya. Contoh sebelum libur gimana sih? Nah ternyata sebelum libur itu orang banyak yang narik gitu duit kasnya. Jadi, contoh mau libur, kecuali waktu libur Corona ini, kita tidak bisa memprediksi ya, karena pemerintah mungkin suatu saat merubah tanggal liburnya. Nah, jadi ini kita asumsinya holiday yang sebelumnya itu contoh ada libur panjang atau libur Natal. Nah, Natal atau libur Idul Fitri gitu ya, itu kemungkinan orang narik, uang kas ke dalam apa tarik dari bank itu lebih banyak kalau lebih tinggi, rata-ratanya lebih tinggi daripada hari biasa. Nah, lalu juga kita lakukan seasonality analysis atau kita mencari pola dari masing-masing unit kerja atau kantor cabang itu kira-kira polanya seperti apa, lalu trennya seperti apa dan yang paling penting residunya seperti apa. Nah, kenapa kita nyari seasonality analysis ini sebenarnya kita mencari tahu apakah unit kerja atau kantor cabang tersebut memiliki pola. Nah, karena mesin learning ini tentunya dependensi kepada pola ketika data kita pola maka mesin harusnya bisa mempelajari itu dan outputnya diharapkan bisa mengeluarkan proyeksi yang tidak jauh dari nilai aktualnya Nah lalu contohnya ketika kita sudah tahu jadi gimana cara kita menggali kebutuhan bisnis solusi existingnya seperti apa, Lalu kita cari tahu faktor-faktor apa yang menyebabkan naik turunnya. Kita sudah mengeluarkan, uh, uh, mendapatkan banyak insight atau kita mendapatkan banyak hipotesa-hipotesa. Nah, lanjutnya kita mulai membuat machine learning. Nah, ini uh, adalah salah satu contoh uh, penerapan DevOps di uh, machine learning di BRI, khususnya di Divisi Enterprise Data Management. Nah, di sini uh, bisa kita lihat, kita start dari mungkin dari data set dulu ya. Dari, dari data set, kita contohnya tadi, kita mengambil data historical cash-in maupun cash-out di unit kerja maupun kantor cabang dari Januari 2020 hingga April 2021. Lalu kita uh, lakukan feature engineering. Dalam artian kita, uh, contohnya tadi ada payday, ada pre-holiday, uh, lalu ada weekend, terus ada hari Sabtu Minggu. Nah, itu kita lakukan ekstraksi terhadap fitur-fitur yang ada di dalam data tersebut. Lalu, seperti biasa, mungkin kita split dataset menjadi dataset training dan dataset testing. Dan lalu, di dataset training, kita terapkan banyak algoritma. Jadi, konsepnya di sini, kita lakukan eksperimen, ya. Ini tidak, tidak hanya satu, dua, atau tiga, bahkan kita sampai mencoba. Kalau bisa dihitung sih mungkin lebih dari 10 ya, atau hampir mendekati 10 lah. Jadi, algoritma yang kita gunakan, atau metode yang kita gunakan untuk um, menguatkan prediksi, itu kita lakukan eksperimen secara terus menerus. Lalu kita juga melakukan evaluasi. Nanti akan kita bahas uh, lanjutannya. Dan yang paling penting di sini, uh, kita harus mendapatkan bisnis input. Bisnis input dalam artian kita harus uh, bisa dibilang mempresentasikan modelnya ini sesuai dengan inputan dari teman-teman bisnis atau yang mengelola kas itu sendiri sehingga nanti yang kita buat adalah model yang paling best gitu ya dan lalu outputnya di sini kita nggak membuat secara dashboard ya mungkin nanti bisa dikembangkan secara dashboard tapi di sini kita membuat juga semacam API service Awalnya, jadi nggak langsung dashboard yang nah, baru uh, pada API service ini bisa dikonsumsi oleh banyak dashboard atau banyak aplikasi atau web uh, di production sana dengan API ini. Sebenarnya kita punya satu uh, bahasa standar uh, pemrograman yang bisa mengeluarkan proyeksi kasnya. Nah, lalu di garis yang putus-putus ini kita juga uh, Selalu beriterasi, dalam artian kita melakukan uh, iterasi terus menerus, kita memantau apakah uh, model yang kita buat ini Dari bulan ke bulan performanya semakin turun atau bahkan naik Nah itu kita lakukan monitoring secara bulanan Dan kita uh, lakukan report ini, uh, generate report ini melalui telegram Jadi kita bisa tinggal mudah melihat, oh bulan ini ternyata performasinya tetap tidak terlalu signifikan turunnya bulan, bulan uh, Mei misalkan oh malah naik berarti masih model yang kita buat itu masih relevan terhadap data sekarang nah ini contohnya uh, lalu kita mulai proses pembuatan uh, model mesin learningnya itu kita mengambil uh, observasi data dari Januari 2020 hingga Maret 2021 ini contohnya ya nanti teman-teman uh, bisa kembangkan uh, juga di kantornya ketika ada case seperti ini nah ini kita split jadi dua yaitu di data testnya yaitu di bulan Maret jadi data test ini kita tidak masukkan ke dalam permodelan dan data train ini yang kita masukkan dalam permodelan machine learning jadi menggunakan metode-metode tadi itu kita menggunakan data train nah lalu kita juga memilih faktor-faktor, jadi kita memilih faktor-faktor ini bersama dengan tim bisnis kita jabarkan dari hasil eksploratori tadi itu faktor apa sih yang menyebabkan naik turun, lalu kita tulis semua faktornya. Sebenarnya juga dari tahapan ini kita juga bisa mengeluarkan nilai-nilai lain seperti information value atau signifikansi terhadap faktor ini terhadap menentukan nilai prediksinya. Dan ini salah satu dari banyak faktor-faktor yang menentukan sebuah aliran kas itu naik atau turun. Nah, ini salah satu algoritma yang kita terapkan atau metode mesin learning yang kita terapkan dari banyak metode tadi, ini salah satu contohnya. ya. Jadi adalah OLS, Linear regression, ya, simpelnya itu adalah sebuah persamaan matematika garis lurus, sehingga kita bisa memproyeksikan y-nya atau target variable, yaitu prediksi cash in ataupun cash out, terhadap faktor-faktor prediktornya atau x. Dimana kita membuat sebuah garis lurus, lalu ketika kita memproyeksikan x-nya, contoh ketika x-nya adalah 100, maka hasil prediksinya adalah 12. Nah, hasil prediksi ini tentunya memiliki uh, apa yang bisa dibilang adalah ketidaksesuaian atau bisa dibilang error atau selisih nilai aktual, nilai sebenarnya terhadap uh, nilai proyeksinya. Nah, itu yang kita sebut error. Nah, kita juga menjelaskan uh, challenge-nya dalam mengimplementasikan data science di bisnis user adalah gimana cara kita menginterpretasikan modelnya. Nah, contoh kalau menggunakan linear regression kita bisa menggunakan nilai R square atau adjusted R square. Di sini nilainya 0,82. Berarti prediktor-prediktor yang kita pilih itu bisa menjelaskan sekitar 82% nilai target variabelnya yaitu ketika kita memprediksi cash in ataupun cash out. Nah, jadi faktor-faktor yang kita pilih tadi itu ternyata menjelaskan sekitar 82%. Sisanya apa? Sisanya tidak ada di dalam model ini, atau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan contoh mungkin ada, ada dari pemerintah, tiba-tiba tidak ada libur, nah itu ada faktor X yang tidak uh, bisa kita tangkap di model ini Nah lalu hasil proyeksinya gimana sih? tadi kan uh, perbandingannya di awal ketika kita melihat ada uh, grafik peak ya atau puncak dan volley atau uh, lembahnya di situ bisa kita lihat bahwa nilai uh, moving average itu rata, gitu ya tapi menggunakan machine learning ini, prediksi machine learning itu contohnya, ini bisa menghasilkan angka yang polanya mirip terhadap angka aktual atau angka realnya di, pada hari itu. Nah, lalu kita juga bandingkan antara nilai actual lalu solusi existing, yaitu menggunakan moving average, contohnya, dan machine learning atau dari hasil uh, permodelan dan hasil penerapan data science ternyata bisa kita lihat bahwa di grafik yang kiri atas ini mesin learning bisa mengikuti pola naik turunnya dan moving average seperti yang kita tahu kalau rata-rata pasti flat gitu ya susah untuk mengikuti uh, naik turunnya uh, di, uh, di pada saat kita memprediksi case in maupun stop Nah, lalu kita juga bantu untuk uh, tim bisnis. Gimana caranya? Uh, apa manfaat dari prediksi machine learning ini? Jadi, contohnya, ketika dia menggunakan solusi existing, kita pakai uh, yang simple, ya sih, yaitu rumusnya "min", gitu ya, rata-rata. Nah, contohnya, rata-rata di cash out di suatu unit kerja itu 25 m, misalkan ya, lalu menggunakan moving average itu jadi 30 m. Nah, menggunakan machine learning sekitar 27,5 M. Dan potensi penghematannya puluh kalau menggunakan empat solution, dia ada idle money sekitar 5 M, tapi menggunakan machine learning hanya ada idle money sekitar 2,5 M. Jadi kita melakukan penghematan 2,5 M. Nah ini contohnya saja ya, bayangkan di satu unit kerja atau kantor cabang, itu kita bisa melakukan potensi penghematan delapan dikalikan saja jumlah unit kerja atau kantor cabangnya. Nah selanjutnya kita akan melakukan evaluasi setelah kita membuat prediksi tadi ya, menggunakan sliding. Selanjutnya kita mengevaluasi gimana sih caranya? Nah ini mungkin agak saya cepatkan ya ternyata infonya sebentar lagi. Nah jadi apakah kita bisa mengukur nilai error rate atau seperti yang kita ketahui kalau kita membuat satu model prediksi yang kita dapat ukur adalah error rate yaitu selisih dari nilai prediksi dan nilai actualnya menggunakan uh, yang umum seperti percentage error ya atau mean absolute percentage error nah contohnya jadi istilahnya kita sebagai simpelnya itu kita tinggal melihat per hari jadi tim bisnis itu Mengevaluasinya seperti apa? Mengevaluasinya yang kita sarankan adalah per bulan. Jadi setiap bulan kita tahu berapa error rate-nya. Nah, setelah kita cari tahu mapenya, jadi contohnya caranya kita mengurangi nilai actual dengan nilai prediksinya itu adalah error. Jadi selisihnya ya, dan error moving average. Dan lalu ketika kita melihat error machine learning juga sama, jadi nilai actual, actualnya dikurangi nilai proyeksinya. Lalu kita absolutkan, dan kita lihat uh, per tanggal, semua tanggal di bulan itu, lalu kita rata-ratakan keluarlah MAPE, atau uh, Min Absolute Persentase Error. Nah, khusus untuk performa satu bulan, ini jawabannya tidak, karena pada aktualnya ada hari di mana nilai cash-in maupun cash -in, uh, kantor cabang itu nol atau tidak ada transaksi di sana karena hari itu. Nah, lalu kita juga cari tahu nih kira-kira menggunakan metode lainnya seperti apa. Nah, sama menggunakan metode, bukan pakai persentase, tapi menggunakan rata-rata absolut dari error. Nah, gampangnya kita mengulangi hal yang sama seperti tadi, tapi kita hanya melihat nilai satuannya. Apakah kita bisa mengevaluasikan menggunakan metode ini? Jawabannya bisa namun ini tidak merepresentasikan akurasi dan sulit untuk membandingkan performa suatu model karena mungkin kantor cabang yang ada di Jawa itu beda dengan kantor cabang yang ada di luar Jawa gitu skala apa, transasinya beda nah lalu contohnya kali ini kita juga terus mencari gimana kita mengukur evaluasi yang cocok untuk model prediksi kita Nah, kita akhirnya contohnya kali ini menggunakan MASE atau Mean Absolute Scale Error yaitu rata-rata absolut yang terskala jadi simpelnya adalah kita membandingkan metode solusi yang existing dan metode proyeksi yang akan kita buat yaitu menggunakan machine learning nah contohnya di pada fase kali ini yang M Mean absolute error dari machine learning dibagi dengan mean absolute error metode kedua. Nah, contohnya, ketika kita bisa dapat uh, berapa nilai MAE-nya, kita bagi saja kedua metode tersebut. Jika kurang dari satu, artinya machine learning itu memiliki performa yang lebih baik daripada uh, existing solution atau moving average. Nah ini adalah contoh-contoh gimana kita melakukan evaluasi terhadap produk data science yang akan kita buat Nah tentu ini akan disesuaikan dengan kebutuhan tim bisnis ataupun kebutuhan dari data yang ada di dari teman-teman Nah lalu kita jabarkan semua dari total keseluruhan evaluasi itu kita lihatkan satu persatu kepada tim bisnis Ketika tim bisnis udah istilahnya accept atau menerima, oh ya, dari lima ribu unit kerja, misalkan itu berapa yang mesin learning lebih bagus daripada existing solution, ternyata 70% atau 90% atau 80%. Ketika mereka sudah menerima, lalu kita baru melakukan proses deployment. Nah, setelah kita melakukan evaluasi, lalu kita melakukan. Uh, per, uh, Outputnya seperti apa gitu ya? Nah, ini salah satu contohnya saja. Nah, jadi kita buat make it simple. Jadi, dari kantor cabang itu bisa memproyeksikan ke depan itu tinggal memilih tanggalnya saja. Jadi, contoh saya mau memprediksi sampai 31 Juli itu berapa cash in-nya, berapa cash out-nya gitu ya. Nah, itu bisa tinggal pilih tanggal lalu keluar. Nah, lalu proyeksi itu disiapkan oleh teman-teman kantor cabang dan mendistribusikannya kepada unit kerja. Nah, jadi dalam proses pembuatannya mungkin cukup kompleks, tapi dari segi outputnya kita harus mensimplifikasikan itu semua. Nah, jadi lalu setelah sebelumnya mereka ada perhitungan manual, contohnya atau menggunakan perhitungan moving average. Nah, pada kali ini langsung kita keluarkan output dari prediksinya di dalam satu dashboard di mana uh, unit kerja atau kantor cabang tersebut langsung dapat melihat hasil proyeksi uang cash atau uang kas yang dibutuhkan beberapa hari ke depan menggunakan machine learning sehingga ujungnya nanti kita dapat mengoptimalkan antara uh, cash ratio yaitu antara rasio antara cash in maupun cash out dan uh, kita juga bisa menghemat uh, biaya operasional maupun asuransi cadangan kas yang berlebih dan bisa menginvestasikan cadangan kas yang berlebih sehingga juga kita dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kekurangan uang kas dan harapannya nasabah tidak ada yang mengalami bad experience seperti itu nah uh, sekian uh, presentasi dari saya dan uh, ini kita project ini kita kerjakan contohnya tidak hanya uh, data scientist saja tapi kita juga berkolaborasi antara data engineer, data analis, data scientist juga dan uh, uh, machine learning engineer dan juga yang paling penting adalah subjek matter expert atau tim bisnisnya. Dan ini ada sekilas teman-teman jika ada yang ingin mencari pekerjaan atau ada yang uh, kita lagi membuka Pekerjaan ini, kita membutuhkan data engineer, data analis, dan data scientist di ABRI. Oke, baik. Sekian presentasi saya, Mas Ari. Saya kembalikan ke Mas Ari. Oke, terima kasih ya. banyak, Mas Rizal. Menarik sekali ya tadi. Oke, sambil menunggu. Mas Rizal, Ya, Mas Ari. berarti mengerjakan proyek ini sudah baru dimulai satu tahun belakangan ini atau sudah lama terus tinggal diganti aja gitu mas ya yang existing gitu atau sebelumnya memang moving average terus baru diimplementasikan ini? Ya jadi kalau pada case ini contohnya di flow atau bisnis yang sekarang di teman-teman BRI -teman itu kemungkinan ada yang menggunakan moving average itu mas jadi ada yang memproyeksikan itu menggunakan rumus rata-rata. Nah, tapi itu tergantung uh, kebutuhan bisnis juga, ya. Ada yang pakai insting, bahkan seperti itu. Ini sebagai okay. contoh aja, ya. <laughs> Oke, okay, menarik nih. By the way, so, ini udah ada banyak sekali pertanyaan nih, Mas Rizal. Yeah. Jadi, Boleh. ada ratusan pertanyaan yang masuk, nih, karena di sini udah ada 219 peserta yang hadir. <laughs> Oke, okay, yang pertama dari Mas David Kurniawan, Mas Rizal. Yeah. Ini pertanyaannya basic, tapi mudah-mudahan bisa di-share, ya. Nah, yang pertama itu bahasa pemrograman dan platform apa yang sering digunakan di BRI? Ya, mungkin uh, case-nya dalam membangun produk data science ya mungkin Mas Arya. Hmm. Ya, jadi kita uh, di BRI ini kita kalau bahasa pemrograman biasanya dua ya, ada dua hmm. ada ya Python atau R gitu ya. Hmm. Nah, jadi di uh, BRI ini untuk membuat model ada dua itu Python atau ya. R itu. Dan mungkin kalau dari segi tools, kita juga sempat share tadi di hal yang slide uh, DevOps-nya itu kita ada menggunakan Cloudera. Jadi teman-teman yang uh, pernah menggunakan Cloudera, uh, kita pakai okay, itu juga. Oke, okay, jadi teman-teman yang nanti mau ngelamar BRI siap-siap ya <laughs> untuk Baik. mengasah Python, R sama... Oh okay, Kalau Cloudera kayaknya lebih uh, ke corporate ya, jadi mungkin belum belum masuk ke teman-teman. Oke, yang kedua nih, Mas Rizal. Ya. Tadi kan ada disebutkan ya, masih dari Mas David Kurniawan juga. Machine learning kan mengikuti tren dan seasonality. Lalu gimana solusi untuk pandemi seperti sekarang ini, Mas? Dimana data setnya kan beda ya sama so. yang biasa? Ya, ini uh, opini saya pribadi ya. Jadi hmm. kita bisa uh, lakukan ekstraksi data sesuai dengan pola yang sama di sekarang, contohnya kalau sekarang pandemi, berarti data setnya kita tarik dari start pandemi. Contoh dari Maret 2020 sampai sekarang, lalu kita baru gunakan dataset itu untuk memproyeksikan. Jadi salah satu alternatifnya seperti itu. Dan tentu juga kalau kita sudah membuat model machine learning ini, kita harus selalu memantau evaluasinya. itu Kita melihat berapa, contohnya tadi kita menggunakan, ASE ya, atau mungkin yang awam lebih ke MAPE ya, atau percentage errornya contoh model yang udah kita proyeksikan tadi berapa persen error rate nya? katakan 10% berarti akurasinya 90% nah, kalau kita lakukan monitor itu terus menerus contohnya per bulan ketika ada turun itu kita harus mulai istilahnya memformulasikan model baru atau bahkan membuat dataset yang baru yang sesuai dengan kebutuhan sekarang seperti itu, Mas Ali. Oke, jadi memang mesti ditelaah dulu ya, data setnya. Tuh. Pastinya sebelum kita masukkan ke machine learning model. Oke, selanjutnya ini pertanyaan dari Revalda. Oke. Apakah pada case ini BRI memasukkan semua variabel yang ada pada slide yang tadi ditampilkan sama Mas Rizal ya, atau ada eliminasi? Ini mungkin semacam pemilihan variabel gitu ya, masih ya, variabel selection, tidak semua fitur dimasukkan ke model. Lalu, kalau misalkan ada, itu menggunakan metode apa Ya, ya? Jadi, contohnya gimana sih kita memilih faktor-faktor ya faktor-faktor yang atau bahasanya itu lebih ke prediktor yaitu variabel yang hmm. uh, bisa menentukan nanti uh, memprediksinya seperti apa sebenarnya ada banyak cara ya kasusnya mungkin saya nggak menjelaskan yang ada di BRI ya mungkin lebih hmm. ke contohnya itu kita bisa menggunakan signifikansi uh, atau dari yang uh, contohnya yang saya slide tadi ada hasil hasil p-value Nah, itu juga bisa kita bisa lihat ketika p value -nya kurang dari alfa, maka faktor tersebut itu signifikan atau faktor-faktor yang ada di situ signifikan. Alternatif keduanya kita bisa menggunakan metode information value. Nah, atau jadi dengan rumus statistik information value kita bisa tahu seberapa berharganya si faktor itu terhadap menentukan hasil proyeksi. Juga, semisal kita menggunakan model tertentu atau menggunakan uh, random forest, yaitu ada fitur importance, itu juga bisa. Jadi tergantung dengan apa yang mau kita buat dan uh, metode untuk menentukan faktor yang penting itu banyak tersedia. Gitu. Salah satu contohnya atau salah duanya itu menggunakan nilai signifikansi atau uh, uh, melihat p-value-nya atau menggunakan apa tadi yang kita sebut information value. Gitu. Oke, okay. jadi ada dua macam itu ya, kira-kira, dan ya. itu sering dipakai ya, Mas. Ya, sering dipakai, bukan? Jadi, kalau misalkan tadi disampaikan targetnya itu adalah rasio, ya, rasio apa tadi, rasio cash in cash out kan, ya, ya. yang faktor-faktornya yang berhubungan dengan rasio itu yang paling tinggi, ya, diambil misalkan sekian gitu ya, sepuluh atau beberapa, itu baru dimasukkan ya, tidak semuanya langsung dipakai ya, betul, dan kita. Hmm. Menjabarkan itu semua dengan tim bisnis, jadi ketika ada faktor yang dirasa kurang cocok uh, oleh tim bisnis, itu bisa di take out. Jadi, nggak pure dari mungkin 80% puluh based on uh, metode tadi, tapi 20% ada inputan dari uh, teman-teman bisnis. Itu oke, okay, baik, oke, okay, cukup jelas ya, berarti uh, Revalda kemudian nih, karena saking banyaknya. Pertanyaan dan bahkan ada tadi yang masuk ke direct message saya yang yang nanti akan saya dibaca belakangan ya karena saya dapatnya dari tim Ikrar Indonesia. <laughs> saya akan pilih-pilih dulu pertanyaannya. Yang yang yang menarik nih sebenarnya yang menggelitik saya juga ini ada pertanyaan dari Mas Robi nih. Kan BRI banyak banget mas ya kantor jab kantor cabangnya. Bahkan kalau saya dulu di kampung saya kan di daerah Sumatera sana yang lahirnya di Lampung. Kemudian pasti yang paling dekat ya BRI gitu ya. Nah kalau di Indonesia aja per kecamatan itu ada berapa ratus ya, berapa ratus per kecamatan berarti banyak sekali kan ya kantor cabangnya. Nah ada berapa banyak gitu ya nanti kira-kira model yang dibuat apakah prediksinya itu satu per satu unit kerja atau per kantor cabang BRI atau bagaimana itu, Mas? Ya ini pertanyaan bagus ya. Jadi uh, kondisi sekarang mungkin. BRI mempunyai kantor cabang sekitar 500 dan ini uh, hmm. kurang lebih ya kurang lebih 400-500 dan uh, mempunyai unit kerja yang disupervisi di bawah kantor cabang itu lebih dari 5.000. Nah hmm. kita tentu dalam membuat model ini enggak membuat satu model untuk semua unit kerja. Jadi kita ada sekitar uh, 7.000 uh, lebih dari 5.000 model yang unik karena kita tahu contohnya. Uh, apa ya, transaksi di kantor cabang? Contohnya di Surabaya dengan yang ada di Bali itu pasti beda nominalnya. Itu satu, dan kondisinya juga di luar pulau itu bisa mempengaruhi, sehingga kita nggak bisa membuat satu model yang global. Mungkin bisa, tapi itu butuh proses uh, research yang lama gitu ya. Kita membuatnya pada kali ini, uh, spesifik atau unik per unit kerja, atau unik per kantor cabang. Jadi, kita melihat pola di masing-masing kantor. Nah, lalu kita seperti yang kita jabarkan, berarti ada banyak ya. Iya, jadi ada banyak lebih dari lima ribu. Nah, hmm. kita jabarkan semua tuh lima ribu evaluasi kepada tim bisnis. Jadi, ketika dari lima ribu berapa yang perform better, katakan 80% puluh oke okay, accept. Nah, itu baru kita deploy ke production. Seperti itu mas. Oke, okay, berarti kalau enggak Salah saya tangkap, berarti akan ada 5.000 model begitu, Mas. Ya, oh, oke, okay. menarik nih. Berarti harus apa ya? Gimana ini? Maintainya ini sangat-sangat perlu ketelitian, tingkat tinggi, Mas. Ya, oke, okay. oke. Okay, baik, kemudian ini ada pertanyaan juga, masih dari Mas Roby. Um, ini pertanyaannya adalah: berapa hari prediksi ke depan yang ideal? Dan hari pengiriman uang untuk cash in dan cash out pada unit kerja maupun kantor cabang di BRI. Kayaknya ha harusnya beda-beda ya Mas ya karena per iya, model pun bisa beda. Silakan Mas Riza. Iya. Uh, mungkin pertanyaan yang pertama yang saya jawab ya. Jadi uh, sorry. Eh, boleh diulangin, Mas, yang pertama tadi? Berapa hari kira-kira prediksi ke depan yang ideal? Oh oke. Okay. Nah ya, jadi yang ideal sebenarnya kita, uh, contohnya kita tidak bisa uh, menstep ya berapa? hari atau berapa bulan atau berapa tahun yang uh, optimal kita memprediksi tapi uh, kita bisa lakukan uh, uji coba terus-menerus atau kita bisa lakukan uh, monitoring secara terus-menerus dalam artian contoh uh, untuk memproyeksi sebulan ke depan contohnya di bulan Juli itu kita lihat uh, error rate nya berapa mm -hmm. nah jadi kalau secara uh, jawaban ketika ada apa berapa yang optimal menurut saya kita bisa lakukan itu secara eksperimen Mas Ari, jadi tidak ada patokan sebulan, dua bulan, tiga bulan bahkan sebulan bisa jadi model yang kita buat uh, tidak uh, tidak sesuai, gitu. dan kita harus lakukan remodeling oh, oke, okay. berarti mungkin ukurannya bukan hari ke depan ya ukurannya yeah. yang tadi disampaikan sama Mas Rizal Mas C itu ya Mas ya yeah. benar masih Mas C itu ada threshold -nya. nah ini kebetulan juga ada yang menanyakan ya Mas, error rate itu kan yang tadi di, disampaikan itu masih itu ada batasan enggak masih ada threshold yang biasa dipakai kalau misalkan masih sekian nggak dipakai gitu gimana Ya contohnya kalau menggunakan min absolute scaled error jadi objektifnya masih ini adalah membandingkan dua metode ya metode yang machine learning dengan metode yang naif atau metode moving average misalnya seperti itu Nah untuk rentangnya itu dari nol hingga tak terhingga Hmm. Jadi, uh, misal lebih dari satu, yang kita uh, tulis di atas, atau uh, pembilang, atau yang di bagian atas, itu kita masukkan nilai uh, mean absolute error dari uh, machine learning. Dan di bawahnya adalah yang mau kita bandingkan. Kalau kurang dari satu, berarti machine learning performs better. Tapi ketika hmm. lebih dari satu, itu berarti uh, existing solution lebih better. Nah, ini mungkin nggak uh, awam ya uh, dari uh, segi metode evaluasi. Yang umum dilakukan itu biasanya uh, Min Absolute Percentage Error mungkin Mas Ari ya. Jadi okay. lebih lebih tahu uh, dalam sebulan itu error rate-nya berapa persen. Nah, itu itu lebih, lebih mudah dijelaskan ke tim bisnis sih kalau menggunakan Min Absolute Percentage Error. Jadi, okay. evaluasi tadi itu kita sesuaikan dengan data yang ada, dengan proses bisnis yang ada, juga kita jabarkan semua ke tim bisnis. Oke, yang yang disampaikan ke tim bisnis berarti yang Mape itu mas ya, seringnya yang dikasih. Oke. Oke. Noted. Terus tadi ada yang nanya juga nih mas ya, mas Kevin Prasetyo, kenapa pakai Mape tidak menggunakan LSE atau MSE? Nah, sekali lagi, gimana caranya kita menginterpretasikan? itu nah, okay. uh, bisa dibilang salah satu contoh ya. Jadi kalau hmm. ada uh, RMSE, uh, LMSE, hmm. gimana caranya? Challengesnya gimana caranya kita menginterpretasikannya ke tim bisnis? Hmm. Contoh RMSE ya, uh, Root Mean Square Error, rata-rata rata-rata uh, error yang dikuadratkan. Itu gimana menginterpretasikannya? Nah, kalau teman-teman bisa ya. Feel free to use any method of evaluation gitu, Mas. Hmm, oke. Okay. Yang disepakati bersama tim bisnis pakai MRP. So. Oke, okay. mantap. Oke, okay. saya pilih lagi pertanyaan selanjutnya di sini. Oke. Okay. Nah, dari Mas Andi ini. Hai Kak, pengen nanya, terkait unexpected factor seperti keputusan libur pemerintah? Ya, Ini mirip seperti pertanyaan yang sebelumnya ya, Corona hmm. tadi. Cuman kalau yang saya lihat tadi, dari tangganya kan pas Corona juga Mas ya, tahun 2020 sampai 2021. Gimana cara mengatasinya, Mas Rizal? Ya, jadi uh, kalau unexpected factor, sekali lagi kita harus uh, tanya ke tim bisnis, bisnis ya, kira-kira apa yang menyebabkan uh, naik turunnya gitu ya contoh mungkin ada case di mana uh, kantor cabang itu uh, dibutuhkan uangnya banyak karena ada bantuan sosial atau bansos gitu dibutuhkan oleh perusahaan nah faktor-faktor itulah yang kita gali sebenarnya mas jadi uh, untuk metodenya kita harus uh, cari terus iterasi dalam artian kita nggak hanya uh, mendevlop sekali faktornya ada 20 misalkan ya, lalu kita publish atau deploy kita harus uh, lakukan Edel eda atau exploratory data analysis tadi kita melihat uh, mencari faktor-faktor lainnya gitu yang memungkinkan menjadi penyebab naik turunnya itu tadi. Jadi secara uh, mencari nya ya kita harus tanya ke tim bisnis yang tahu proses bisnis di lapangannya itu seperti apa gitu. Kita terus mencari tahu dan kita mengeksplorasi data, intinya kayak gitu. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya, Mas ya. Ini kayaknya ya. Baik, tinggal beberapa menit lagi. Saya pilih dua lagi ya terakhir. Ini yang menarik juga nih pertanyaan dari Ocha Alivi. Ya, Ocha ini menanyakan proses pola kolaborasi dengan tim lain. Misalkan tim de dan da, karena kan Mas Rizal di sini adalah data science product manager. Ya, jadi tentunya yang di bidang data scientist-nya, kita nah, gimana sih secara berkolaborasi dengan tim lain? Ya, mungkin sedikit cerita atau sedikit promo juga, ya, Jadi, kita dalam proses pembuatan e ini, kita langsung collab atau duduk bareng kita mau uh, mengerjakan proyek yang mana nih, contohnya yang ada di uh, saya sudah coba teman, teman ini salah satu proyek aja gitu jadi pada awalnya langsung kita duduk bareng, beda role, ada data scientist, ada data engineer, ada data analis dan ada bisnis analis yang uh, namakin menggali terus kebutuhan bisnisnya nah disitu uh, kita langsung duduk bareng aja mas, intinya kita bener-bener uh, kalau sekarang karena pandemi ya, ibaratnya kalau pandemi ya kita langsung bikin grup, duduk bareng, ini ada masalah ini yang harus kita selesaikan, ada proyek ini, langsung kita kolaborasikan. Jadi langsung ibaratnya mirip kayak squad-squad gitu ya. Jadi ada berbeda role di dalam squad ini, tapi fokus menyelesaikan satu produk atau satu proyek ini sampai tuntas. Oke. Oh. Oke, di awalnya duduk bareng ya. berarti yeah. kan nanti berapa grup WA, eh, grup WA, Nggak tahu ya apa <laughs> grup chatnya. Yeah, grup chat. uh, bisa sampai puluhan kalau nanti ada beberapa problem ya. <laughs> Oke. <Okay. laughs> Tapi mudah-mudahan tetap sehat walafiat lah ya apapun yeah. yang terjadi. Yang penting mas, bisa mas, mengerjakan mas. tugasnya dengan baik. Nah, satu pertanyaan terakhir nih, mohon maaf ya. nih teman-teman yang lainnya, pertanyaannya kan masih banyak nih, mungkin harus ada extension nih untuk topik ini. Menarik sekali. Um, tadi kan disampaikan, ya, ini Mas Bima Priambodo yang menanyakan, model sampai 5 ribuan unit, gimana mas cara maintenance modelnya? Life cycle-nya gimana? Ya, menarik nih. Nah, jadi kalau teman-teman notice tadi ada life cycle diagramnya ya, itu yang garis titik-titik, itu sebenarnya kita akan rintis ke depannya. Yang sekarang itu kita mengeluarkan report per unit kerja atau per kantor cabang. Mm -hmm. Jadi nilai nilai errornya berapa? Nah, itu kita lihat dan kita summary dalam, jadi dari ribu, lebih dari 5.000 unit kerja itu berapa persen errornya gitu kita, kita rata-ratakan atau kita uh, melihat uh, dari tim bisnis ketika kita menggunakan rata-rata keseluruhan itu boleh atau enggak ketika boleh oke okay, ya udah kita menggunakan rata-rata keseluruhan gitu ternyata uh, errornya kurang dari atau uh, masih bisa di di ibaratnya kecil gitu ya errornya misalkan kecil nah, dan dari tim bisnis oke okay. nah itu baru kita uh, terus mengevaluasi mungkin kalau secara operasional, kita bisa memantau itu sebulan sekali. Jadi, hmm. kita ada satu grup telegram yang kita bikin bot juga itu memantau performa masing-masing unit kerja itu error rate-nya berapa. Nah, emang harus dilakukan secara manual. Tapi ke depannya, kita bisa harapannya itu langsung bisa mengeluarkan nilai evaluasi itu pada saat kita melakukan training model atau pemilihan algoritmanya. Jadi ketika, uh, contohnya, atau kita membuat sebuah model tandingan atau champion and candidate gitu ya. Model kandidat gini jalan terus-menerus. Jadi ketika error rate-nya turun, yang tadi kita sampaikan itu uh, hanya dalam bentuk report, ketika nanti sudah terintegrasi dalam suatu sistem, pada saat proses pemodelan, nanti ketika error rate yang ada sekarang lebih kecil atau turun, itu langsung bisa si model kandidat tersebut bisa naik menggantikannya itu uh, future works ya yang masih kita gali enggak sekarang, tapi selama ini kita melakukan uh, evaluasi uh, secara manual berkala per bulannya oke, okay, menarik sih berarti nanti nih misalkan, kan tadi kan ceritanya error rate turun terus nanti model yang jadi kandidat dengan error rate rendah itu nanti akan naik dan jadi dipakai gitu ya modelnya berarti kalau misalkan kebetulan mas error ini pertanyaan saya ya, ya, ya. <laughs> error ratenya itu naik kebetulan naik itu yang biasa dilakukan apa mas maksudnya tetap pakai model yang lama kah atau nanti teman-teman uh, uh, dari -teman ngerisok lagi uang ya sehingga kan kadang-kadang kan juga aneh ya padahal datanya yang terbaru nih kok errornya lebih tinggi gitu apakah yang dilakukan itu tetap pakai model yang lama atau punya sedikit tambahan cadangan berapa persen gitu ya Ibaratnya gitu dari uh, apa kalau tim bisnis kan mikirnya mungkin agak sedikit apa ya simple lah ya lebih baik banyak daripada kurang gitu. Tuh. <laughs> tuh. Gimana tuh mas? Ya jadi uh, kita caranya sebenarnya lebih ke uh, itu tadi sih mas kita benar-benar mengevaluasi secara uh, berkala ya jadi uh, per bulan ketika errornya misal errornya misal uh, semakin naik atau semakin uh -huh. tinggi. Nah, yang kita lakukan harus proses uh, exploratory lagi gitu. Kita mencari tahu. Jadi kita riset kira-kira uh, kenapa ya gitu ya. Jadi jadi itulah kenapa yang ada di tim atau di squad ini enggak hanya data scientist tapi ada data analis juga. Jadi ketika error-errornya tinggi kita coba cari tahu ada uh, apa sih di datanya atau ada ada faktor-faktor lain nggak sih yang bisa kita masukkan ke dalam model ini sehingga nanti uh, error rate kita kita bisa bikin model lagi yang errornya lebih kecil dari uh, misalnya naik tadi mas oke okay, baik ya. jadi selalu hati-hati lah ya dengan Betul. hasil machine learning secanggih apapun gitu yang pasti aplikatif atau tidak gitu ke teman-teman bisnis oke okay, ya. terima kasih banyak nih mas Rizal nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab uh, mungkin kita bisa Extend di lain waktu nih kayaknya sangat-sangat banyak nih animo dari teman-teman yang mau belajar apalagi machine learning di bank terbesar asetnya di Indonesia ya saat ini keren banget terima kasih Mas Rizal atas materinya. Um.